di kantong safarimu kami titikkan masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. saudara dipilih bukan di lotre meski kami tak kenal siapa saudara kami tak sudi memilih para juara Juara diam juara ha, ha juara ha, ha, ha.